Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Erwin Astatriono selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur mengucapkan selamat atas wisuda kelas 6 angkatan ke-8 SD Muhammadiyah GKP 2 Gresik tahun ajaran 2021-2022 pada hari Sabtu, 25 Juni tahun 2022. Semoga para wisudawan yang terlahir dari SD ini menjadi anak-anak yang berilmu dan beriman sebagaimana slogan dan cita-cita bersama SD Muhammadiyah Gresik. Selamat kepada Lembaga Pendidikan Muhammadiyah, Kepala Sekolah, Ustadz dan Ustadzah, serta tenaga pendidik yang bau membau mendidik para wisudawan. Semoga ke depan SD Muhammadiyah 2 GKB Gresik semakin maju dan sukses.